Hi hey girls, so, uh, welcome to my YouTube channel Today I just want to talk about my study Sebenernya udah membahas ini dari lama banget banget banget banget Kenapa? <laughs> karena baru-baru ini kayak tersentuh banget Banyak adik-adik yang DM atau komen nanya tentang jurusan Tata Busana di kampus aku Mungkin karena aku pernah tu upload tugas YouTube uh, akhirnya pada DM dan move to Instagram dari hal itu juga yang bikin aku mau back to Instagram terus sharing buat teman-teman semua Padahal aku tuh lagi diaktif lama waktu itu <laughs> So here is it, semoga bermanfaat Yeay So buat yang belum tahu uh, nama aku Zafira Kansa uh, Aku atau gue ya? Gue aja deh <laughs> Gue sebagai mahasiswi fashion design di satu-satunya universitas di ibu kota Tidak lain dan tidak bukan Universitas Negeri Jakarta Yeay Atau ikip ya Ah Jadi guru dong No Please banget kalau misalnya denger ikip atau WNJ tuh kayak bukan cuman guru guys Banyak hal lain yang bisa dibahas selain guru dan aku masuk tahun 2017 Saat ini, saat aku bikin video ini Aku lagi semester 5 Dan masuk ke semester 6 Lagi liburan, bener benar lagi liburan banget Hari pertama liburan dan aku kayak bingung Aduh, mau ngapain ya, mau ngapain ya Udah deh, bikin video aja Dan karena selama ini aku sudah me menumpuk ilmu yang bakal aku sharing ke kalian Jadi aku kasih tahu sekarang, sekarang banget Dan mungkin bakal banyak yang kurang karena memoriku gak cukup <laughs> Oke okay, next Aku D3 um, D3 itu kan pasti lebih ke praktek, yang 60% itu bakal melakukan kegiatan yang tidak menggunakannya, tidak terlalu menggunakan otak dan hafalan gitu. Tapi kita benar-benar terjun langsung uh, menciptakan produk atau melakukan hal yang bakal kita lanjutkan untuk uh, kedepannya gitu, kayak lebih dikhususkan untuk menciptakan produk yang akan kita tanggung jawabkan. Um, Uh, untuk D3 sendiri itu kalau misalnya mata kuliah yang diambil itu bakal hmm, mirip, mirip sebenarnya mirip dengan yang satu, cuman uh, kalau kita itu nggak ada mata kuliah seperti teori atau cara mengajar, kayak kurikulum pendidikan gitu, kalau misalnya mereka kan lebih diarahkan untuk mengajar uh, teorinya banyak uh, buat ujian mandiri itu enggak ada ujian praktek yang kayak tes gitu nggak sih aku nggak ada kalau mandiri. untuk S1 juga aku kemarin baru aja nanya ke satu 1 mereka tuh kayak murni aja ujian gitu jadi walaupun kalian gak ada basic gambar nggak ada basic aja itu kalian bisa belajar dari nol kayak contohnya aku aku tuh udah nggak punya basic dalam menggambarnya sedikit tapi ya yang nggak bisa jahit sama sekali karena kita itu menjadi maba wajah-wajahnya itu sangat-sangat suci semua, sangat-sangat nol Tidak tahu apa-apa kak, aku masih putus Pokoknya intinya itu, tenang aja kalian itu bakal diajarin dari nol Oke, okay. untuk mata kuliahnya aku bakal sharing Nanyain cara masuk, aku itu ngambil diploma 3 dengan akreditasi A sejak 2018 sampai 2024 nanti Jalur, eh correct nih if I'm wrong <laughs> Terus jalur yang dibuka itu hanya mandiri. Kalau untuk D3, bayarnya di zaman aku itu cuma 250.000 untuk ujiannya. Dengan ujian Soshum atau sosial hukum dan for your information, mandiri di UNJ itu biasanya paling akhir di antara universitas negeri lain. Jadi, uh, stay calm. dan banyak waktu yang bisa kamu gunakan untuk uh, lebih belajar lagi karena aku tuh sebelumnya IPA dan aku ujian Sosum itu Perlu satu tahun untuk belajar IPS. <laughs> Karena sebenarnya aku belum tertarik dulu waktu itu masuk ke NJ. Udah, yeay! <laughs> um, seputar kampus aku ya, perlu Tata Busana itu masuk ke rumpun IKK atau Ilmu Konsumen Keluarga. Nah, di dalamnya itu ada Tata Busana, Tata Boga, Tata Rias, dan PKK. Banyak yang salah paham gitu kalau Tata Busana itu masuknya seni rupa. Padahal masuknya ke fakultas Teknik, ya emang kayak korelasinya apa kak? Aku nggak tahu.